Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk membuat chart of account kita masuk ke buku besar kemudian kita masuk ke akun perkiraan nah ini kalau selalu hijau ini selalu daftar listnya ya. ini coba kita review sebentar Terusnya ini ini ada satu, dua, tiga, empat kolom ya. Terus kita bisa mengatur di sini viewnya. Kalau seandainya kita tidak menampilkan tipe angkun, ya. Ya nanti tidak ditampilkan. Kalau kita mau ini daftar pengguna bisa. Nah pokoknya ini sebab bisa diatur ya kolom-kolomnya itu bisa diatur dengan enak sekali, kemudian ini cetaknya, ya, kemudian ini ekspor data biasanya ke Excel. Kalau ini saya tidak mengajarkan ekspor dari Excel ya dari awal karena ekspor dari Excel itu nanti sangat rumit sekali dalam pengaturan link-linknya. Maka saya sarankan dari awal itu kita menggunakan pengaturan awal dari software saja, jadi kita tinggal menambah dan mengurang atau mengedit mengedit kode perkiraan atau nama-namanya saja, itu akan lebih mudah daripada kita menggunakan fitur import data Excel nah, import data Excel ini memang digunakan oleh para profesional dan yang sudah sangat ahli sekali oke okay. kita lihat kalau kita misalkan menambah-menambah itu kita harus ini pakai tambah ini ingat ya di tipe ini tipe itu sangat penting sekali tipe ini adalah letak dari sebuah akun perkiraan ini tipe-tipenya itu di sini semuanya ini ya, nanti Anda bisa belajar di tipe-tipe ini yang sudah jadi ini. Oke, okay, beban, pendapatan lain-lain, nah, kita kembali lagi. Kalau kita menambah, ini tambah baru, ini tambah baru kita harus lihat posisinya apa. Misalkan di sini kita mau menambah di persediaan, persediaan itu terakhir 11.04.02 ya Berarti ini tambah Kemudian ini persediaan Ini selalu harus ini 11.04.03 Lanjutannya ya Ini misalkan Persediaan Barang Ke lontong Nah seperti ini ya Kita kita belum kasih sub account dulu. Kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Dia, kita lihat lagi di daftar yang sudah jadi ini. Nah, di sini 11.04.03 ya. Karena dia belum menjadi subnya persediaan, kita sekali lagi diedit. Kemudian ini ditambahkan persediaan dia akan menjadi supersediaan. Nah, dia akan rapi sekali ini, ya. Kalau seandainya kita akan merubah kode perkiraan tinggal diklik saja. Misalkan 11 110101. Tinggal di sini 00 ya. Usahakan kalau membuat kode perkiraan itu yang rapi, misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 digit ya, usahakan 6 digit semua, biar nanti, biar nanti kelihatannya itu uh, enak dipandang seperti itu ya, ini kurang 0, 0, ya nanti usahakan seperti itu, terus diedit sampai ke bawah, ya, ini no nah ini sudah bagaimana kalau saya mau menambah bank BCA setelah bank ini 1101003 11, ya ini tambah ini di tipe 110103 ini bank BCA kita Simpan Kita lihat Nah ini Kita harus menautkan Subnya menjadi Kas dan bank Nah kebiasaan saya Kalau membuat itu Saya tidak seperti ini Langsung kas bank ini tidak Tapi saya edit untuk kelompok bank itu saya usahakan dikasih spare misalkan uh, nomor 20 ke atas misalkan ini, berarti ini nanti tak buat 20 dulu ini 20 nah ini nanti akan bisa rapi Kemudian ini bank, ini sama-sama bank nanti ada 21 ini. Maksudnya apa? Maksudnya apabila nanti kas di sini ada tambahan kas kecil, kas besar, kas operasional, berarti nanti kan 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 sampai 19. Jadi tidak acak-acakan. Kalau bank ya juga gitu sekarang nanti ada 20, 21, 22 terus begitu kalau lebih aman lagi misalkan di suatu perusahaan yang unik ya nanti dikasih 50 lah umpama ya 50 50 jadi kasnya nanti itu antara 1 sampai 49 nah seperti ini Nah, seperti ini terus nanti dibuat sampai pengaturan sampai selesai. Nah, ini kalau sudah sudah sudah selesai. Oh. kenapa saya menyarankan ini? Karena ini di setiap setiap di setiap akun-akun itu ada link-linknya. Kalau seandainya menghapus, tinggal ini diklik aja, dihapus. Nah, seperti ini akan menghapus, ya. Yang penting ini bisa latihan untuk diperbaiki, misalkan ini 11.04.00. Nanti juga bisa 4 digit, terus seperti itu, ya. Oke, begitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.